Kondisi Ukraina saat ini mencekam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukannya, menyerbu negara tetangganya itu pada Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Ukraina berharap negara-negara Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, bersedia membantu mereka menghadapi Rusia. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan saat ini merasa negaranya ditinggalkan seorang diri, untuk menghadapi Rusia. Indonesia yang saat ini menjadi ketua forum G20 diminta untuk mengambil sikap atas konflik itu. Sejumlah kalangan mengharapkan Indonesia berperan aktif untuk segera meredam konflik melalui forum itu supaya tidak meluas dan berdampak terhadap negara lain. Di masa lalu, Indonesia dan Ukraina saling tolong ketika satu sama lain berada dalam kondisi kesulitan. Contohnya pada 2014 silam ketika peperangan antara Angkatan Bersenjata Ukraina dan kelompok separatis di timur Ukraina. Saat itu dilaporkan lebih dari 6.000 orang tewas dan 11.000 warga Ukraina cedera dalam peperangan. Itu, sejumlah elemen di Indonesia lantas mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Ukraina. Hal itu disampaikan oleh Tetiana Motsik. Sekretaris Tiga Kedutaan Besar Ukraina untuk Indonesia, di Jakarta, tanggal 10 Maret tahun 2014. Pertempuran antara militer Ukraina dengan kelompok separatis ketika itu membuat sekitar satu juta warga yang tinggal di wilayah konflik terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Sebanyak 100.000 orang di antaranya memerlukan bantuan kesehatan. Indonesia saat itu mengirimkan obatan-obatan yang disumbangkan dua perusahaan Indonesia, Sanbe Pharma dan Novel Pharmaceutical Laboratories. Perusahaan penerbangan Ukraina, Ukraina Air Alliance, membantu pengiriman obat-obatan tersebut. Kontribusi kemanusiaan Indonesia pada masa sulit dalam sejarah Ukraina ini menjadi bukti hubungan. Persahabatan kedua negara, meskipun Ukraina dan Indonesia secara geografis terpisah jauh, Kedua negara memiliki kemauan yang sama untuk hidup dalam aturan yang berdasarkan hukum masyarakat demokratis. Indonesia dan Ukraina sama-sama memiliki sejarah perjuangan demi kedaulatan, kata Motsin. Indonesia dan Ukraina memiliki sejarah saling mendukung selama masa-masa sulit. Pada tanggal 17 Januari tahun 1946, delegasi Ukraina di Perserikatan Bangsa-bangsa mengangkat tentang aksi militer Inggris dan Jepang yang terlibat dalam operasi militer melawan rakyat Indonesia. Saat itu perwakilan Ukraina menyatakan Dewan Keamanan PBB harus menyelidiki aksi militer terhadap Indonesia yang sudah menyatakan proklamasi kemerdekaan, berdasarkan pasal 34 piagam PBB. Pernyataan delegasi Ukraina saat itu juga mengejutkan Perdana Menteri Indonesia Sutan Syahrir. Syahrir mengatakan tidak menyangka Ukraina akan menyampaikan persoalan itu di DKPBB. PBB. Akan tetapi, ketika itu Inggris berhasil meyakinkan sebagian besar anggota DKPBB mereka sedang menjembatani dialog antara pihak Republik Indonesia dan Belanda, usulan Ukraina supaya PBB membentuk komisi penyelidik untuk Indonesia gagal. Meski begitu, Persoalan yang diangkat oleh Ukraina memberi gambaran kepada para anggota DKPBB kalau ada sebuah negara yang baru merdeka dengan nama Republik Indonesia dan mempunyai pemerintahan. Hal itu terbukti setelah 16 bulan kemudian DKPBB mengecam aksi militer Belanda yang menyerbu wilayah Republik Indonesia yang sudah disepakati dengan perjanjian lingga jati. Pada 2006, Ukraina memberikan bantuan kemanusiaan ke Indonesia setelah penduduk Indonesia mengalami musibah bencana alam. Terkait agresi eksternal pada 2014 yang terjadi di Ukraina. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyuarakan dukungan bagi kedaulatan dan integritas wilayah negara Ukraina.